Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah bersahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Sebelumnya persahabat, ya ada bagian spesial banget nih dari Om Kevin Kita lihat aja di akun Instagram Om Kevin baru saja mengunggah sebuah postingan foto momen Kebersamanya dengan ayah kejora dan mama kejora Masya Allah banget ya Idalah kesayangan keluarga dari Leslar Luar biasa, Masya Allah Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Dan kebahagiaan untuk keluarga besar dari Leslar Ada kalimat kansan juga yang dituliskan di postingan tersebut oleh Om Kevin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Kayaknya di halte busway Indonesia Rada bosan kira-kira cocoknya Otw kemana ya malam ini guys Katanya tuh masya Allah banget <sih dancers laut> Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia untuk ayah Dan mama Dan kita doakan juga untuk keluarga besar Dari inilah kesayangan Selalu diberikan perlindungan Dari orang-orang yang tidak baik Amin dan kita lihat juga ke unggang selanjutnya ada sebuah unggahan spesial kabar dari Langit Musik, persahabat ya perhatikan di akun Langit Musik. Ini mengunggah sebuah postingan kabar, persahabat ya perhatikan dulu sebelumnya ada kalimat yang dituliskan lewat caption di postingan tersebut. Siapa nih yang tiap dengar lagu kesayangan dimanapun kalian berada langsung cengar-cengir dan joget. Coba dong, mention musisi yang lagunya paling sering kalian dengar. Di langit musik selama tahun 2021 Wow ada dari LST Pastinya banyak sekali dukungan Untuk sang kejora kita Bersahabat ya Trivia Langit Musik Tulis nama Musisi yang paling sering kalian dengar Lagunya di Langit Musik selama 2021 Kita lihat di kolom komentar Bersahabat ya Banyak respon yang sangat luar biasa Dari fans sejati Leslar kita lihat juga ada komentar dari akun ofisial Anusko Lesla Lovers do Singapur Mengatakan yang pasti lagunya Lesti Kejora Katanya tuh Wow nama Lesti rame banget di kolom komentar abad, ya. Ini menunjukkan salah satu bukti bahwa Fans sejati yang selalu mendukung karya-karya terbaik Dari gede Lesti Kejora Masya Allah banget ya Semakin bangga dan semakin bahagia sekali kepada sang kejora kita untuk berikutnya, perhatikan juga persahabat, ya ini ada momen spesial ya wow, terlihat ada idola kesayangan kita juga nih, sehat-sehat selalu bumil katanya itu masya Allah banget ya, dan kita lihat juga ke slide berikutnya ini ada postingan foto kakak Bilar, wow, dimensinya luar biasa banget nih sang idola kita Diunggah kembali momen tersebut atau foto tersebut oleh akun Sabarudahinganskaler. perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini: "Sorry ya, guys, foto selisah satu gua gak tau itu foto hari ini atau kemarin. Awas ya, kalian jangan kasih nabi, kan itu salah. tuh persahabatnya. Jangan banyak komentar, tentunya kita bahagia banget. Persahabatnya, masya mudah-mudahan." Idola kesayangan Lesti dan Kakak Dusni Bilar selalu diberikan kesehatan, amin. ya Robbal Alamin. Hingga banyak komentar, banyak respon juga yang diberikan. Salah satunya dari Agung, panti Anak korokosong Yamin bener intinya, dede gak pingsan ya guys, dan kalau sampai ada yang nyalahin, dede ataupun kakak itu sudah salah kaprah. Intinya, dede cuma butuh istirahat dan jangan lupa selalu doain bunda Lesti, papa Bila, dan si Utun supaya mereka selalu sehat-sehat dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Memang banyak banget ya di luar sana mengira kalau dedek Elasti jatuh pingsan Persahabatnya itu salah kaprah tentunya dedek Elasti hanya kecapean saja dan harus diperiksa Takut BBL kenapa-napa persahabatnya itu bentuk perhatian Dari sang suami yang sangat luar biasa menjaga sang istri dengan baik Mudah-mudahan saja tentunya kakak Bilar selalu menjadi lelaki yang hebat untuk dedek Elasti kejora dan di sini, sini kita lihat juga persahabat Terus sebuah postingan Leslie Kejorin baru saja juga mengunggah sebuah postingan video Di igas pribadi miliknya Yang diunggah oleh akun Rossi Anskal Leslar 24 Dan tidak Leslie menggunakan sebuah kalimat Sehat-sehat anak baik Katanya tuh Masya Allah banget ya Mudah-mudahan BBL diberikan kesehatan dan bundanya juga, terutama Lesti Kejora, juga diberikan kekuatan kesehatan, persahabat ya. Dan semoga untuk persalinan nanti diberikan kelancaran, amin. Ya, Robbal 'alamin, di sini kita terharu banget, persahabat ya. Dan tentunya sedih banget, doakan saja yang terbaik untuk kesayangan kita. Dan di sini, persahabatan, ya, perhatikan juga untuk selanjutnya ada vitamin bahagia. Ini nambah, tentunya terharu. Melihat video persahabatan yang diunggah oleh Leslar Entertainment. Ini sih luar biasa banget, persahabat oh yang surprise kejutan dari sang suami untuk sang istri tercinta di hari yang sangat bahagia. Tanggal 23 dan 24 adalah hari yang sangat bersejarah untuk semua Leslar persahabat. Oh ya di sini ada kejutan yang diberikan oleh Kak Ambila. Perhatikan di video ini dan tentunya sebelumnya ada kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Leslar Entertainment. Doa mimin cuma selalu lindungi dua orang baik ini ya Allah, dan jauhkanlah mereka dari orang-orang zalim. Amin, dan berkahilah mereka selalu dengan kesehatan, murah rezeki, keberkahan, dan kebahagiaan selalu. Amin, Masya Allah banget ya. Yuk doa baik dari Les Entertainment, kita tentunya aminkan, mudah-mudahan terkabul persahabat ya, dan perhatikan di video ini. Kakak Rizky Bilar ini tak henti-hentinya Ciumin dedek oleh Siki Masya Allah saking sayang dan saking cintanya Kepada sang istri yang selalu setia menemani persahabat yang luar biasa Dan kakak Bilar pun juga mengucapkan I love you Untuk dedek oleh Siki Masya Allah semakin tentunya persahabatan kita terharu dan menangis pastinya Fans sejati pasti menangis banget melihat video ini Karena ini tentunya penuh dengan kasih sayang banget di persahabat Ya, dan kita juga mendapatkan info di vlognya Leslar Entertainment terbaru Bahwa tanggal 23 Desember itu adalah hari hitbahnya Leslar Lesti dan Bilar sahabat, ya. Masya Allah Hitbah adalah hari lamaran sahabat, ya. Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan saja tentunya Idola kesayangan diberikan kesehatan selalu Kebahagiaan jangan henti-henti Kita mendoakan untuk Dede Lesti dan Kakak Rizky Bilar